Apa itu syukur? Sebentar. Ibu bersyukur punya rumah. Syukur. Ibu bersyukur punya kendaraan, bersyukur punya keluarga, ada suami, ada anak-anak bersyukur, baik, yakin, bersyukur diberikan pakaian, yakin, masa, nah sekarang apa itu syukur, syukur itu pelan-pelan, Syukur itu upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan, upaya menggunakan semua nikmat yang Allah titipkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan sesuai dengan apa yang Allah inginkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, ibu sekalian maaf anak itu titipan dari Allah atau bukan? Yakin? Sekarang pertanyaannya, ibu tahu nggak apa yang Allah inginkan dari anak yang dititipkan itu? Jadi apa? Anak yang saleh. Saking inginnya mendapatkan anak yang saleh, bahkan setiap ibu siap mengandung, itu sudah bermohon kepada Allah. Itu ada di Quran surah ke-7 Al-A'raf, di ayat 189, di ujung ayatnya. Ya, Quran surah ke-7, ayat 189. فَلَمَّا <tul> فَمَرَّتْ Lihat ke ujung ayatnya. فَلَمَّا أَثْقَلَتْ اللَّهَ رَبَّهُمَا suami istri itu kalau istrinya tengah mengandung kemudian menjelang fase-fase kelahiran sangat berharap dan berdoa mohon pada Allah semoga anak yang terlahir ini menjadi anak yang soleh sepakat bu? setiap ibu menginginkan anaknya menjadi anak yang soleh sepakat? pertanyaannya Apakah betul kemudian setiap ibu yang sudah Allah titipkan anak dalam kehidupannya, betul-betul mensyukuri nikmat titipan itu? Saya tanyakan pada ibu, "Anak ibu itu disekolahkan di mana?" Kenal Allah atau tidak, diajarkan sholat atau tidak, diberikan pakaian yang menutup aurat atau tidak. Perhatikan definisi syukur tadi. Menggunakan semua nikmat, upaya menggunakan semua nikmat sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ibu punya anak perempuan, katanya ibu syukuri diberikan itu sampai ibu bikin akikah sampai undang tetangga, sampai selamatan. Tapi setelah dia bahkan menjelang balik, ibu kasih pakaian yang membuka auratnya. Itu bukan syukur, namanya disekolahkan di tempat yang bahkan dia tidak mengenal Allah. Dikejar sampai di sininya nih, nggak salah. Lesin matematika nggak salah, bagus. Les fisika bagus, les kimia bagus, ikut bimbel bagus, masuk kampus top bagus, tapi nggak kenal Allah Dimana syukurnya. Satu. Lihat pakaian yang selama ini Allah berikan kepada ibu sebagai titipan dan itu akan dihisap. Buka lemari pakaiannya coba cek ada nggak satu bagian pakaian yang belum pernah dipakai untuk ibadah coba lihat ketika beli tas mewah sepatu baru pakaian baru sudah pernah dipakai ibadah belum jangan-jangan beli tas itu hanya untuk dipakai ke undangan saja jadi ketika manusia mengundang beli yang baru kenapa ketika Allah yang mengundang lima kali dalam sehari bahkan untuk memberikan solusi kehidupan yang baru itu enggak pernah dipakai Oh kenapa pada diam satu merasa ya satu jadi di titik ini terkadang ada orang yang menuntut dari Allah kenyamanan hidup ketenangan kedamaian tapi ketika Allah memberikan apa yang diinginkan tidak menggunakan nikmat itu yang membuat dia damai tidak menggunakan titipan itu yang membuat dia tenang dalam kehidupan karena itu saya ingin memulai dengan mengajak kita semua ayo kita lihat lagi apa saja titipan Allah yang telah dititipkan dalam kehidupan ibu dan bapak yang ada di luar saat ini sampai dengan detik ini kalau ingin mendapatkan ketenangan di dunianya ketenangan di alam kuburnya Sampai pulang ke akhirat nanti, maka pastikan berusahalah untuk menjadi golongan yang sedikit itu. Gunakan semua nikmat itu pada hal yang Allah inginkan. Jika itu sudah dilakukan, saya berikan rahasia. Shh, ini antara kita saja. Coba ibu buka surat ketiga. Belakang enggak kan? Alhamdulillah. Belakang kedengeran tidak. Kok bisa jawab? Surah 3, ayat 35 sampai 37. Quran, surah 3, ayat 35 sampai 37. Sudah. Perhatikan ini kisah tentang Hannah Saya hanya akan ambil kisah ibu saja dalam Quran Hannah itu istrinya Imran alaihi <tuh> assalam nanti punya saudari namanya Elia Sobat orang barat menyebutnya Elisabeth betul Elisabeth itu bahasa sananya untuk Elia Sobat itu saudarinya Hannah nanti nikahnya Elisabeth dengan Nabi Zakaria Hannah nikahnya dengan Imran ketika Hannah mengandung sepakat suami istri ini ingin mensyukuri nikmat kandungan itu dengan mengharapkan lahirnya anak yang soleh, maka apa yang terjadi untuk mendapatkan soleh itu maka dibuat persiapan. Ini hukum umum bu. Ibu kalau misalnya ingin memasukkan anaknya ke sekolah tertentu, kan disiapkan dulu ya dari awal. Ya sekolahnya di mana, yang dibutuhkan apa, sebelum masuk udah siap-siap. Biayanya berapa, perlengkapannya apa, disiapkan jauh sebelum masuk. Begitu kan ya? Maka Hannah dan suaminya sudah menyiapkan. Nanti kalau anak ini terlahir, disiapkan tempat khusus supaya dia betul-betul menjadi anak yang soleh. Namanya mihrab. Mihrab itu tempat yang dikhususkan untuk bisa fokus ibadah, bertakror kepada Allah saja. Nanti harus ada yang merawat, yang mengajar, yang merawat itu harus orang yang paling soleh dan pintar di zamannya. Yang ketiga, disupport banyak doa. Dua-duanya sudah kompak. Siapapun yang kalau anak ini lahir, masih hidup entah ayah atau ibunya, teruskan cita-cita yang sudah menjadi komitmen ini. Maka ketika kandungan itu terus membesar dan siap menjelang persalinan, Emran meninggal. Jadi Emran itu meninggal dan Maryam nanti lahir dalam keadaan yatim maka lahirlah Maryam. apakah ketika Maryamnya lahir ayahnya sudah tidak ada ibunya berhenti dari cita-cita yang sebelumnya menjadi komitmen tidak, diteruskan itu maka ketika terlahir itulah kemudian apa yang sudah disepakati berikan nama sesuai dengan harapan isi dengan doa siapkan tempat yang ingin diarahkan sesuai dengan cita-cita maka ayat 36 falamma <tuh> harapannya lahir anak kalau perempuan dia anak yang sholehah menjaga diri menjauhkan dari perbuatan yang tercela mendekat diri kepada Allah maka semua makna ini diwakili oleh satu nama namanya Maryam Maryam tuh perempuan terhormat yang dekat dengan Allah Kemudian setelah itu apa? Wa terus apa? didoakan, didoakan, didoakan, Setelah Setelah itu apa? dipilihkan sesuai didoakan. Setelah itu apa? Setelah itu apa? paling pintar dan Setelah itu apa? Setelah itu apa? paling itu apa? Setelah itu apa? Setelah itu apa? Setelah itu apa? Buatkan tempat yang mendukung anak ini menjadi soleh dan dekat dengan Allah. Maka dibuatkan mihrab. Apa yang terjadi? Ketika mihrabnya sudah siap, yang mendidiknya sudah siap, doanya mengalir, namanya sesuai dengan harapan, maka orang tua itu tidak sulit lagi untuk merawatnya. Setelah itu, Allah yang berkenan memperhatikan sampai tubuh dewasanya. Perhatikan ayat 37-nya. Fataqabbalaha. Rabbuha Biqabulin Hasanin Wa Wa ada Maryam laki min May Ya Jadi doanya sudah, namanya sudah, yang mendidiknya sudah, tempatnya sudah. Kalau itu empat terpenuhi, kata Allah, kamu hey gak usah lelah lagi merawat anakmu itu. Biarkan aku dengan kehendakku yang memudahkan semua perawatan anakmu sampai tumbuh dewasa. Demi Allah bu, setiap butuh apapun, orang tuanya tidak susah. Setiap akan diantar makanan, makanan sudah ada. Mau diantar pakaian, pakaian sudah ada dan semua pertumbuhannya langsung diperhatikan oleh Allah. Jadi ketika syukur itu diterapkan dalam kehidupan, maka seorang hamba akan beralih dari hamba biasa statusnya menjadi hamba yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ingin saya contohkan, bersyukur itu bukan hanya sekedar mengungkapkan alhamdulillah atas nikmat yang diperoleh, tapi ada peluang untuk menambah nikmat-nikmat lanjutan. Ini ayat ini, ini yang menginspirasi alimam syafi'i imam ahmad bin hambal tidak banyak orang tahu imam syafi'i itu single parent bu ibunya imam ahmad bin hambal itu single parent jadi begitu dititipkan anak laki-laki imam ahmad bapaknya meninggal, ibunya yang gendong sana sini musim dingin, dimasakin air kan belum ada water heater waktu itu Dimasakin bu, malam-malam diwuduin pakai air hangat digendong di, oleh ibunya ke masjid ke halakoh-halakoh para ulama disimpan selesai digendong dibawa lagi apa yang terjadi? ketika semua nikmat dititipkan anak itu disyukuri sesuai dengan apa yang Allah kehendaki jadilah Imam Ahmad ibu kenal Imam Al-Bukhari ayo bilang kenal <laughs> ini juga sama single parent bahkan lebih dahsyat lagi Imam Al-Bukhari itu saat lahir, ayahnya meninggal, usia 2 tahun matanya buta. Dan dokter mengatakan pada masa itu, ini buta permanen, gak akan sembuh. Apa yang menjadikan kemudian matanya sembuh, sampai jadi orang paling hebat di zamannya, dan melahirkan karya besar Sayyid Al-Bukhari. Ibunya. Jadi betul-betul mensyukuri nikmat diberikan seorang anak, dititipkan seorang anak, jadi nggak pernah lihat bu, jangan lihat kata orang ini anak anak sipulan misalnya sipulana ini kurang begini, anak sipulana autis, anak sipulana begini nggak ada, nggak ada satu anak pun terlahir yang tidak punya keistimewaan itu tidak ada. Tanamkan pada hati yang paling dalam, dalam kondisi apapun Allah menitipkan anak pada ibu, itu ada keistimewaan di dalamnya yang menyempurnakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Pernah ada seorang ibu sedih karena begitu terlahir anaknya divonis lumpuh otak. Cerebral palsy, lumpuh otak. Saya katakan, "Hei, belum tentu itu jadi kekurangan. Boleh jadi Allah titipkan satu kelebihan di balik anak itu yang belum terbuka sekarang." Coba bacain Quran terus. Dibacakan Quran, bacain Quran, bacain Quran. Begitu anak itu mulai bisa bicara, yang keluar Quran. Begitu dicek oleh seorang ustaz, ternyata anak itu sudah hafal Quran 30 juz. 30 juz. Dan barakah anak itu yang kemudian membawa seibu si jadi keliling-keliling. Haji, umrah ke satu tempat yang tidak pernah dikunjungi sebelumnya bertemu dengan orang hebat yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, ternyata lewat wasilah anak itu disyukur itu, itu membahagiakan itulah syukur disyukur itu dampaknya banyak dia nggak akan tertinggal, dunia dapat, akhirat juga diraih